Numbang itu sama lain leparan granat balasan kali ini ditujukan ke arah Bonivals dan sudah. katakan bagian bawahnya dan air masuk gak, co cok oh dikit lagi beda-beda tipis guys ya beda-beda tipis apa ini beda-beda tipis guys beda-beda tipis betul Belum makan cok beda tipis guys ah tengoklah kalau nggak percaya tuh beda-beda tipis kan nanti dia agak ke kiri ke rozok ini dari Jebakan dari face client ini, jawabnya, bahkan ya. dari face client pun <laughs> beda tipis lah. Meninggalkan titik tersebut sama sekali benar-benar ditahan terus-menerus juga. demrut berapa seberapa lama dia bisa Tadi tuh dia karena belum makan, jadi tuh kayak beda-beda tipis gitu lah. pelan-pelan terkikis betul. Paru-parunya udah mulai kemasukan air sungai. Jadi ya. tadi dia enggak ada <laughs> ngambil napas, ingin berubah kayak jadi menjadi ikan. Nafasnya gak pakai paru tapi pakai insang Tapi ya mau gimana gitu bapak Benji Mobil bener-bener realistis Sebelumnya Dia air Mereka makan air yang banyak Dan itu bakal berpengaruh ke arah helparnya Wah so cool ya Oke kita tengok ke sini Dari tim Epo sudah Masuk dia dekat sini Berhadapan dengan tim Infinite Belum tahu apa yang akan terjadi Sudah melakukan setup dari tim Infinite Berbahaya sekali Nosey sudah masuk dekat atas Microboy pun sudah masuk dekat atas Belum lagi Belum lagi saling mengunci satu sama lain hmm. juga bahkan setup yang mereka lakukan mirip satu tiga betul serupa tapi satu sama bom bom sudah dibalingkan ke arah tim, tim infinite so tapi belum mendapatkan damage yang, pemain yang pemain masuk plastic. ini balik lagi masuk dari tim infinite juga masih oh jumpul bakal bertemu dengan savia di mana dua belum belum, belum lagi, satu pemain Dari The Xavier Sedikit saja tadi ternyata Mobil dari The Xavier tersebut Dan alhasil mereka bisa menghindari Dari tembakan King masih di luar Star, guys Dan bahkan dari Satar Masih berusaha untuk menjaga Dari bagian bibir zonanya Belum bisa keluar juga Pastinya dari bagian celah oh. tersebut yep. Karena kalau misalkan Satar terlalu tergesa-gesa keluar Bisa aja dilakukan tembakan Balasan Long. dari The Xavier Tapi sejauh mata memandang Kayaknya dari Bagian school full, ya? Ini benar-benar Padat merayap banget ya di bagian sekolah, hanya sudah mulai ada eksis yang lagi masuk kelas sore, kayaknya. Lalu juga dari invita dan Evos, terus-menerus ngelok. Ini gua rasa akan oh. agak sedikit lama sih fight seperti ini, karena Betul. ini adalah fight di bagian setup. Compound juga di bagian perumahan atau oh, apartemen. Ya. Ini juga masih uh, yes, ini ini enak banget, si, masih ada si, si beberapa waktu juga wak untuk mereka. decide ya mau keluar apa setia jadi bagian dari pemain harus terlalu terburu buru juga kecuali mereka bisa melakukan satu knock atau knock Dan upaya berhadapan ya, dengan tim, tim BN Ivan sudah tapi gerak tadi ya ingat lagi dan lagi TTR. Di match pertama maksudnya mereka mau zona banyak, zona uh oh, kan ada. beda beda tipis guys beda beda tipis guys yang beda beda tipis guys rozzok benar efek belum makan terjadi di babak reguler sesaat atau di babak tiga dia pakai jaket merah ya satu tim udah hilang dua sampai hilang dua juga PTR zona enggak guys menit segini itu udah ada orang gak coba. orang dipulangkan lobby. tapi ini beter -beter baru satu orang Dikasih oh! oh! di ini di kita cerok dari F2> tim Pepaya <F2> melakukan 5. 5. 5. 6. 6. oh oh tim secara massal. harusnya BTR guys BTR sudah melakukan rotasi evos berhasil mendapatkan satu pemain oh, dari yuk. tim Esot. Esot harus kembali ke arah lobby Ditabrak cok. Satu Ivos Red Face sudah sama sekali bahkan terkena terbakar terbakar. Barang -barang guys jumper harus terduduk dari situ itu gede. It. Join the fight. Kita tengok di sini. Wow uh, dari tim vampire. Di sini kita mulai tengok. Sudah mulai mulai fight. Semua teman-teman ini dan belum dan poin terjadi poin beberapa. Evoz, ah, yang ah, bertengger. DG, di cowo, cowo. Mereka berhasil mendapatkan cowo. dua pemain dari tim secret dan vampire. Mereka juga sudah karena tempat mereka belum masuk ke dalam zona yang berikutnya atau zona yang keempat. Ya langsung berusaha untuk mengambil suatu decision juga pasti. Ide juga karena itu gerak ke arah mana. Dan kalau kita bergeser kembali medan, Pak F. juga F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. memang F. F. F. teman F. ini. Apa yang tadi memang sepertinya. Eh uh, tadi bilang prediksi eforce. Tapi lagi-lagi gameplay atau style mereka. mereka kita tengok apakah betul agar agar dari yang, yang mimin sebut dan tadi teman-teman. Dia akan berusaha untuk merebut circle berikutnya nih pas. Batu sebenarnya. Dia nyisakan seorang kepod yang SP Buyer mencoba memakan tembakan di cyanide. BE ditembak dia. Ai, sepertinya BE. BE. Wo. Oh, tabrak lagi tembak semua. Wah, wow, mending soy. BN harus kembali Kedalam. ke dalam. Ini, berhasil Membuat ya, kan? BN menjadi tim pertama yang dipulangkan karalofi. Mau oh, mengejutkan cok. sekali ya. Ternyata <laughs> tim jalan pertama jalan yang gis. harus dipulangkan adalah BN United di menit ke-17. Langsung mendapatkan sebuah rumah Rata. untuk Vampire itu sendiri. Gila. Dan menjadi Bukan tim gila, yang mendapatkan wa. 4 elimination points pertama untuk di game kali ini. Dan sementara Jam kalau kita lihat juga, wa. temponya wa. masih kembali sedikit diperlambat. Nggak terlalu tergesa-gesa oh. juga dari oh. Vampire. Sebelum hmm. mereka masuk, mereka pastinya melakukan prepa preparation lebih lagi Luxi! sementara di arah yang lain juga dari MS Konburi sedang produksi dapat satu. satu gatekeeping terhadap satu tim di depan sana itu ojek datang bakal oh, di mini campnya kalau kita perhatikan ada Bigetron yang sudah mulai bertemu dengan beberapa tim di sekitar mereka tapi fokus bakal kita tujukan ke arah Onyx dan juga MS Konburi sudah ada empat setup smoke yang terpop out di depan mereka tapi belum ada knockdown yang wow. didapatkan oleh kedua tim ini mereka masih ingin bermain nyaman tentram dan damai juga tidak terlalu overpick untuk mengamankan area mereka tapi di arah lain vampire mendapatkan satu pemain dari Onyx di arah belakang ternyata Sambiai berhasil diamankan begitu saja. Dan Vampire perlahan-lahan mereka memberikan backstepnya ke arah MS Konburi. Oh my god, ini berarti tiga tim dari Thailand yang harus bertemu ini saja. 3-way showdown, cita antara tim Thailand kali ini di bagian pinggiran zona. Dan ternyata satu player di depan sana dari MS Konburi juga berhasil untuk diselamatkan dari TG13 itu sendiri juga. Dan itu adalah sebuah granat yang cukup on point dilemparkan tapi masih belum cukup. Karena dari Vampire pun masih mendapatkan sebuah logroon yang bisa dimanfaatkan. Sementara di depan sana dari bagian Onyx pun masih ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan juga. Ini gua rasa akan menjadi stalemate yang cukup lama mengingat dari circle-nya. Ini adalah bagian circle lambat. Betul, oh. ini circle lambat dan tentunya kalau diperhatikan hanya ada beberapa tim yang... Uh, Di segi circle kelima dan memiliki sebuah compound. Hanya Eagle Esports yang posisinya enak dan... Dikit banget area open field yang bisa dimanfaatkan dan dimainkan Dengan tim-tim yang yang saat ini masih berada di luar zona Karena area dalam zona tuh udah sangat terbatas banget Dengan kondisi circle yang seperti ini Circle kelima 15 tim masih bertahan di arah lain dari initial Berhasil mendapatkan satu Namun belum terspot fight yang terjadi antara Gede Dan juga tim yang ada di sekitar mereka Tapi lihat Eagle e mereka juga Btr enak, Yang saat ini cukup dekat juga Dengan MS Konburi dan juga dengan Vampire Tapi lihat dari sana Dari pemain 40 Vals Mendapatkan satu pemain dari MS Konburi Ada Trent Oh, wow. satu, satu, pas, granat dari Jasper mendapatkan bahkan langsung di knock, a, di knock and and no debat ada sedikit lagi wah, jadi dari rivals, langsung membangun pergerakan untuk masuk ke dalam zona wah gila Four rivals benar-benar langsung cuek hmm. aja bodo, bodo amat apapun yang terjadi di depan gua gak peduli Gue harus berusaha untuk mendapatkan titik tengahnya dan ini dari akan yang baru di akan langsung dibombardir begitu ini dia kan uh, uh, antara dua, uh, begitu macam setan sumpah Player, terus menerus dari Veselin dan juga Four Rivals. Gila, Four Rivals datang-datang langsung meleparkan granat dan berhasil mendapatkan dua pemain dari Veselin. Namun mereka masih bertahan karena Four Rivals akan menyelamatkan seorang Epi yang sedang terknockdown. Ada trade knock yang terjadi. Mereka cukup dekat dengan Veselin, namun masih belum bisa menumbang. Lainan. sama lain lemparan granat balasan kali ini ditujukan ke arah Four dan sudah ada Epi tidak terkena splash damage dari granat lemparan Veselin. Berdar. Pakil. Juga mulai bertemu. Mereka bakal menghadapi dua pemain. Berdar. Pakil. Ryzen. Nah, nah, kalau kita perhatikan dari arah kata, uh, tadi, poin yang lumayan banyak. Iya, sudah lumayan ya untuk G -g -g. tabungan, Uy. tabungan Uy. juga dan kalau kita apa apakah ini ketemu juga dengan Desember satu pria berhasil diamalkan uh. Franky, tapi ternyata sebuah begitu sakit. Dan kali. terjadi kali ini. Di menyisakan Lamborghini seorang diri saja, begitu low di belakang sana, mampukah kain dan red face bangkit dan melawan Desember? Yes, ini Lamborghini bakal mundur karena belakang, sementara Franky bakal untuk menyelamatkan seorang Franky dilepas dan KF masih mengurukkan niatnya untuk melakukan push. Tinggal satu fuck, player satu ke kedua tim dan granat bakal dilemparkan dari Ronald Burjini ke bagian luar memperlambat rotasi dari Ivos tapi Ivos berhasil merevive satu anggota mereka dan kali ini dua player Ivos akan menghadapi dua player dari Desafir dan yang lainnya <tuk> di arah mini -camp bawah di mana Borivos juga sudah mulai menembak karena Bigatron yang sedang melakukan rotasi. Ya ya dan uh, kalau Iwos? kita lihat juga Ivos kayaknya menggerbek satu rumah milik Woh, The Xavier tapi ternyata sebuah trap grain begitu all point dilemparkan dari The Xavier karena depan menyisakan KF seorang diri membuka KF melakukan clutch melawan dua player dari The Woh, Xavier jadi nah, sebuah rumah tapi ternyata nggak cukup so. karena terlalu sakit ayam eh. makan dari The Xavier Lamborghini.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 gila banget Risa, ini, ini, ini barbar banget. Tadi mereka membombardir habis-habisan player-player oh, dari Genesis tapi kali ini mereka menemukan si. kontender kuat lainnya, begitu red alias di depan sana, yang akan mereka berusaha rebut. Oh ya, Infinite ya, tandai kau oh, ya. dari Face Clan terus menerus bisa bertahan, walaupun dari tadi dia dibombardir hmm. sama player-player dari forever Tiba-tiba pengikisan massal terjadi, seperti yang sudah dikatakan oleh Pasta sebelumnya, enam tim tersisa bunci, di fase keenam, circle keenam kali ini dan lagi-lagi bertambah. Btr. kembali korban-korban jiwa namun bah bahaya ada, yang ada begitu Eagle menarik sini, kali ini kalau kita lihat dari Eagle yang berhasil Wah. untuk mengamankan sebuah rumah yang benar-benar banget ada broken wall nya dan begitu RRG corner, BTR gimana? tersisa teman-teman dapatkan sebuah rumah di bagian play okay, zone yolo. Di pinggiran, yolo sekali RRQ rotasinya, RRK sudah bagus. Oke, baze jumpa dengan ini. Itu dibawa cok. Nice, nice. Belakang berhasil mendapatkan satu pemain kali ini. Tani main-main, kau ya. Berhasil masuk dalam zona. satu tinggal nuzi saja dan ada lebaran granat. Ngampe Bahaya Nih bayar nih. Oh bisa moos. dihindari dan mampus. Raih! <tis> <si> Raih! Tadi gaul kan. Betul sekali. Komponen. pulang sudah dipulangkan beberapa lobi kali ini, tinggal tiga tim yang tersisa tuh, tuh, dua tim tuh, Indonesia man. bertahan di top 3. hanya tinggal mengamankan Ayo. komponen yang diamankan LRK. oleh pemain-pemain dari Gli Sport. Dua tim Indonesia saat ini masih berada di zona Cok. Ayo, Cok. Bisa, Cok. yang keenam, tinggal zona ketujuh ke akan mendonat atau menguntungkan ke arah sebuah tim saja. Wah, nah, ini dia. Oke. Demongen untuk bisa the bisa diselamatin, guys. Yo zona ke BTR please karena dari ke please yang tersisa nice! player ini Bos ya? oh, Eagle masih empat. zona BTR guys. zona BTR. 4 BTR kayaknya. BTR wak. ke arah BTR. Betul. Sirkelnya ke dan sebenarnya tinggal bergerak sedikit aja tapi ternyata Igul akan memotong rotasi dari tim Ararquio satu tumbang dari Ararquio kali ini masih ada terus juga dari seorang Luxi menembak perjukara dan masih bersemunjung balik sebok ada pergerakan bar yang dilakukan oleh tim Indonesia. Ayo kita sikat dulu nih eagle wak. Oleh dia naik ke bagian broken wallnya. dulu ya lebih jelas lagi menuju ke arah pemain-pemain Indonesia suara mereka. MQ bermain tempo yang sangat baik. Bang terlalu terburu-buru juga dan mereka ada sebuah low ground yang bisa dimanfaatkan juga. Mereka masih oh, menunggu reason. timing dan momentum untuk bergerak maju dan pastinya kalau kita lihat juga dari Eagle, mereka harus bergerak maju secara bersamaan. Mampukah Big Eternal Alliance mengdefense titik oh, di zona yang mereka pertahankan sedari tadi? Lihat di depan sana sudah ada setup smoke yang mulai dibangun dari kedua tim. Santai. Mereka keluar dari rumah baru kita um, um, um, penyakit. Penyakit yang berusaha juga dari player, -player dari RRQ. Ini agak susah buat ah. ke depan RRQ masuk, masuk ada juga dari smoke Oke okay, tenang sana. guys, tenang, oh, tenang, awal. sabar, fokus. Dua pemain As mereka bakal lembut. Terujuk karena Araki pemain Satu ternop dan langsung membangun kesempatan ini untuk bergerak maju Tiga orang sudah dipulangkan bersekala lobby masih sisa hanya tersisa. tinggal Luxi The Last Man standing untuk Red Alien Iya, <tik> karena kedua tim ini benar-benar menggempur habis-habisan player-player dari tim Ternat Alien, bahkan tim Ternat Alien nggak punya fortingan yang terlalu mumpuni mati, juga mati. hanya bisa memanfaatkan sebuah batu besar dan oh. juga dua bagi yang bisa diset dan, dan sekarang waktu ini kalau kita lihat sebuah grenade yang begitu oh, on point no. berhasil untuk mendapatkan satu player dari Arakiyo dan Mort yang harus diselamatkan sekarang juga kali ini mungkin masih tahan sudah dari nerpaan jangan jangan melemahkan kawannya. Dari Voldemort sudah dikirimkan diutus untuk bergerak ke arah depan zona, zona, dan zona, Chopper zona. pun sudah mulai dimakan oleh zona-zona yang begitu sakit, pastinya juga mort oh. baru berasal dari revive langsung tertutup. Uh, eh, ini bahaya saja, Eagle ternyata memanfaatkan situasi dan momentum dan khanli. Atau kita harus berbagi, bagian ini langsung langsung. Nah, biar RRQ yang dulu dia mendapatkan damage yang oh, eh, sakit. sendiri kan aku agak sedikit takut tentang setup dari tibararku. Kalau mode mort, bagi sekitar dia udah mulai berasap, dan juga tadi ya mudah-mudahan dan tadi udah mulai berasap, dan tadi udah mulai dan tadi Mort bakal terknockdown karena itu jaraknya dekat banget sama tadi udah mulai berasap, dan udah mulai berasa, tinggal butuh beberapa lagi gue gak nyampe setengah clip untuk ledakan bagi tersebut. Nice! seluruhnya bakal masuk semuanya dan ternyata mort yang terknop dan dari zona bakal dimakan oleh seorang luxi. kembali yeah. bertambah elimination point untuk bigetron saat ini. Oh, tapi ternyata posisi juga sudah melihat respon bakal oleh seorang peko. masih belum bisa mendapatkan sebuah hit kembali bakal ditepi. peko Amu, selo peko. Lagi, lagi belum mendapatkan hit mark. kita karena memulangkan bigetron ke dalam lobby. iya yeah, karena engelsetnya masih tertutup tapi wow. ada celah celah dari balik tiang bagi Betul. yang mungkin bisa nyerempet nyerempet badan dari luxi. tapi kalau kita lihat juga dari eagle ini benar benar mereka sabar banget ya mereka manfaatkan aja momentum dia kan di depan sana eh ada yang lagi gelut nih gua biarin aja mereka tembak-tembakan dulu nanti udah ya kita, santai dulu ya kan bisa masuk gitu itu kata Eagle kan tapi kalau kita lihat juga dari Nemtion dengan datang mereka punya dua vehicle yang masih mereka sisakan juga mereka bisa manfaatkan masuk untuk bisa langsung terobos ke tengah tapi barbar dan tidak ada sama sekali yang bisa dimanfaatkan oleh Boldon dan langsung saja diamankan oleh seorang Luxiner Ente Ente RRQ dan kali ini berjuang sendiri. dikumpulkan dan kali ini harus menghadapi dua pemain terakhir dari Parajin ini sudah melihat seseorang di sebelah kanan Parajin. Baju baju eh baju oleh Eagle Esport di game yang pertama nice try untuk RRQ dan juga 5678 betul betul memang bilang tadi Btr tuh kalau nggak posisi dua posisi tiga waktu menurut gua adalah sebuah step-up luar biasa yang dipertunjukkan oleh tim Indonesia gg gg gg